Luruh dunia membicarakan segala hal tentang Elon Musk. Namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui perjuangan Elon untuk mencapai puncak kejayaannya yang dia capai pada tahun ini. Mungkin dalam video ini kami akan merangkum karir Elon Musk dari tahun 1995 hingga 2020, pada tahun 1995 dia melamar ke Netscape untuk sebuah pekerjaan dan ditolak. Dikutip dari tweet yang bernama Ed Patole yang isinya, pada tahun 1995 Elon Musk ingin bekerja dengan perusahaan internet yang bernama Netscape, ia melamar pekerjaan di Netscape, mengirimkan CV, dan menunggu di lobi, tetapi waktu itu Elon Musk masih pemalu untuk melamar pekerjaan di sana. Tetapi ketika dia ditolak oleh perusahaan Netscape, dia memutuskan untuk membuat perusahaan internetnya sendiri yaitu, Zip2, gunakan uang ayah mereka sebesar 28000 ribu dolar. Tetapi pada tahun 1996, dia dipaksa keluar dari posisi CEO-nya, ya betul dia dipaksa keluar dari perusahaannya sendiri. Digulingkan sebagai CEO di perusahaannya sendiri pada tahun 96 Global Link menerima uang sebesar 3 juta dolar dan secara resmi berganti nama menjadi Zip2, yang pada tahun 1999 Zip2 di akuisisi oleh Compact komputer kita lanjut ke tahun berikutnya pada tahun 1999 produk paypal pertama terpilih sebagai salah satu dari 10 ide bisnis terburuk meskipun PayPal awalnya bukanlah ide Elon Elon mendirikan X.com, sebuah perusahaan perbankan online dan pada tahun 2000 memutuskan untuk bergabung dengan konfinity yaitu perusahaan yang menciptakan mengembangkan dan meluncurkan layanan transfer uang yang dikenal sebagai PayPal 9 an Elon mas mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengendarai mobil mewahnya yang bermerek McLaren pada tahun 2000 Elon mas hampir meninggal meninggal karena malaria serebal saat berbulan madu PayPal menggulingkan Elon lalu dia terpaksa mundur sebagai CEO perusahaannya sendiri sialnya di tahun ini juga lah Elon hampir meninggal karena malaria serebal yang dia derita saat berlibur Elon berbicara kepada media dia mengatakan liburan bisa membunuhmu di tahun berikutnya 2001, Rusia menolak untuk menjual roket mereka kepada Elon Musk. Ini adalah tahun di mana Elon mulai bekerja untuk pergi ke luar angkasa, yang sekarang kita kenal sebagai SpaceX, dia datang dengan apa yang dia sebut, Mars Oasis, sebuah proyek untuk mendaratkan rumah kaca mini di Mars. 2002, Elon kembali ke Rusia untuk proyek SpaceX-nya. Elon sampai membawa Mike Griffin, yaitu orang yang pernah bekerja untuk CIA Ketel, untuk mendampinginya bernegosiasi. Ketika dia sedang bernegosiasikan harga roket tersebut, dia meninggalkan ruang rapat dan terlihat sangat kesal, karena dia harus membayar 8 juta dolar jika ingin membeli roket buatan Rusia tersebut. 2003, Tesla didirikan oleh Martin Eberhard dan Mark, dan pada tahun 2004, Elon mengumpulkan dana untuk Tesla dan bergabung dengan Dewan Perusahaan sebagai Ketua. 2006, 4 tahun kemudian Elon memenangkan kontrak dengan NASA untuk melanjutkan proyek SpaceX-nya dan akan meluncurkan roket pertamanya, yang sayangnya, roket gagal dan meledak, di tahun 2007. Pada tahun 2007 Elon Musk kembali meluncurkan eksperimen keduanya pada proyek SpaceX-nya, sayangnya roketnya meledak untuk kedua kalinya. 2008, Peluncuran roket ketiga, dan kali ini, membawa jutaan dolar satelit NASA, sekali lagi, bencana melanda dan roket mengalami kegagalan yang sangat fatal. Dan di tahun yang sama Top Gear menggambarkan Tesla Roadster sebagai eksperimen sains yang hampir tidak berjalan. Elon kemudian mengakui bahwa Roadster tersebut merupakan bencana besar bagi Tesla. Tahun ini juga melihat Elon Musk mengambil peran kepemimpinan CEO dan arsitek produk. Pada Desember tahun 2008, Tesla dan SpaceX berada di ambang kebangkrutan. 2013. Percobaan roket yang keempat masih seperti sebelumnya roket Elon Musk tetap meledak dan kali ini roket tersebut gagal karena mendarat di laut. 2014. Tesla Model S memiliki beberapa masalah dengan pembakaran dan dalam enam minggu, ada tiga mobil Tesla bermodel S yang dilaporkan terbakar. Ada beberapa contoh mobil yang terbakar saat test drive, lalu meledak di garasi, dan juga dalam kecelakaan lalu lintas. 2015, SpaceX kembali mendapat kegagalan saat percobaan roket yang keempat kalinya Oke kita akan lanjut ke part 2